Oh, gila sakit sih bro, bener deh Beberapa akit aja yang stun itu, gitu Beti banget cuy Eh teh manis, ya kan? LK24 tuh, gila amin. Parah banget senjata nih You got a friend in me You got a friend in me Yo, what's up, mabru? Apa kabar semuanya? Halo, mabru. Semoga kalian baik-baik aja, sehat selalu ya, kan Kali ini, mabru, Ocha akan mau pakai LK24 nih, mabru. Ya, senjata Salt Rifle lagi nih, mabru, beberapa saat yang lalu itu di buff ya. Dan setelah itu, mabru, Ocha lihat nih, diranya, banyak yang pakai seriusan ya, yang bener. Apalagi kalau dipakai pro player, nih kan senjata enak banget man, ya Ini menurut Ocha, salah satu senjata instan, kill banget nih, AR di season ini, mabru. Ya, kalian tuh pasti kalian pasti penasaran kan sama gameplay Oca sama attachment atau gun speed-nya mabar yuk. let's go mabar. Oca bakal bagiin di akhir video nanti. Oke, jadi kalian harus nonton sampai habis dan jangan lupa di-like, like, li like, li like, li like, li like, li -like, li like videonya ya kan. Yuk mabar. Kali ini Oca akan menggunakan senjata LK24 yang wibu skinnya, Lari ada wibu. Lari wibu wibu. Lari banyak banget mabru ini ya minat nih di Instagram kita jubelin mabru kalau kalian cari aku langsung aja ke sana ya kan. Ya okay, let's go. Mantap mabru. Santai dulu ya kan. Yuk kita puterin. Pedih banget cuy Serius lebih pedih cuy mantap musim lagi Nice mah bro Ada bom, ada bom, ada bom, santai dulu Pak, dimajuin gue bro Mati kamu Mana musuhnya Bah, baba baba baba. Sakit ya, sakit bro. Kasih pam aja sama Bro. Kedua banget sakit serius. Bah, gila. instan instan. Serius deh. Bulu spreadnya tuh bagus. Nice. Kena deh. Mana musuhnya? Mana lagi musuhnya? kita kasih paham aja bang bro, Bo, sakit bener cuy asli. kita tungguin aja di sini, sini spot ngedok ya karena kita menjadi seorang player support nih sekarang nih. sumpah mana sih orang-orang, mana sih orang-orang sih? Orang-orang mana sih? Orang-orang mana sih? Iya pada di spot trap, spot trapping ya. Apa satu? Bagi Gila sakit sih bro, benar deh. Beberapa kita jadi stand by itu langsung mati cuy. gila kali, tang cuy, parah mah bro, bagi gila parah ya, instan bener dah. Kacau, bro, gila, sakit banget. Oh, nuklir cuy, gue. Sampai nuklir mah, bro. Ini terlalu instan, gak sih? Gila, over overpowered. Game okay, sama metox sakitannya ini deh. Karena pernah bilang metox itu. Uh, haram bet-bet ya Gue ngerasain segitu ya Soalnya itu senjata baru Dan emang sakit sih fire itu juga kenceng gitu loh Menangis ini musuhnya Sampai gue <laughs> gak pake ulti gue Gak pake ulti gue loh gua mau Gila, mantep ya Mantep banget deh ini Yo ma Bro, gue masih penasaran sama LK24 Mabro ya, belum puas gue main Match yang barusan itu beneran belum puas Dan sekarang kita tes aja nih, dia search and destroy ya Yuk Gue pakai settingan steam deh, ya, lari dulu ya Kita tes nih buat ngeras ya, anjay LK24 buat ngeras gak Iya deh, apa aja buat ngeras deh Gak yes, so uh kena sniper itu udah mantep banget, bro. Padahal ya asli, ternyata oke okay juga ya, buat ngeras. Walaupun tadi, eh, gua ngebokongin, jangan ngalengin, jangan ngalengin, jangan ngalengin, jangan ngalengin. Thanks nice semua bro. Nice. First last one. Nice, manis, ya kan 24 tuh, gila, amen. Parah banget senjata nih, asli OP, OP, bro, OP, bro Eh ah, Senjata yang membuatku nuklir tadi Wah, eh. kacau, kacau, kacau ah. ya. di gimana, coy? oh my god ada yang nungguin di situ, bro server ya gue terlalu nafsu nih sebenernya tuh ya? gue tuh simple aja harusnya Simpel tapi gue gak perlu aja. belajar dari dulu tuh ketika gue udah dapet kill banyak nih gue tetap aja tuh ronde-ronde selanjutnya keseringan ya, keseringan misalnya gue lagi gak di turnamen gue tetep ngeras semua bro makanya gue sering banget tuh di kasih tau di turnamen-turnamen gue harus kabar mainnya -main ya nah gue tuh raster parah men Jiwa rasternya tuh bukan jiwa-jiwa yang masih mikir gitu ya. <laughs> Asal tabrak bro Ya walaupun mikir dikit lah Tabrak aja sih Yuhu. Kena dia Aduh dua sniper di belakang sana bung Gue pengen nge tapi agak nyakuh tadi Good good job, good job. Mantap Dan kita udah change nih Kalau misalnya change gini Enaknya kemana kita ya kira ada orang di sana. Kalo dua empat enak banget buat main jauhnya. Kalah dia, lihat tuh ya. Dia pada pakai air kan? Nice bro. Nice cover, kalau gua masih barusan. Musuh itu tadi trey hard ya, aduh em sama gue jauh jauhan. Tapi ak 24 mengalahkan ya bro, keren nggak sih? Apa bi aja? Adul. sekarang tuh aduh debis banget bro ternyata dia takut juga ya sama gue nggak langsung maju-maju aja Coba gua gue tabrakin ya gue bikin kejutan kejutan yang sangat spesial bukan capek kalah temen gue pade ngapain sih beneran deh gue bertanya-tanya pada ngapain bro Gila, nggak ada obat nih senjata. Last words, last one. Bu, momen cepat aja. Wah, gue tahu lu di situ, bro. Waaah, gila ya, gila gak sih bro? Gila gak sih bro? LK24? Uh mantep sih. kelas it. Tuh gak ada yang mau tembokan sih? Ngebakal? Ngebak ini mah. Uh, kenapa cewek dia? Ya, jadi ini mau bergantung seminar atau tesis menurut kalian gimana LK24 ini ya? Menurut lo cak. Ih, oke okay lah ya. Udah udah sip nih untuk menjadi meta di Season 3 ini, bro ya. Wah, gokil sih ya. Asli. bakalan ini uh, metanya sampai prosin loh ya. Jadi bukan meta-meta kecil-kecilan kayak gitu ya. Tapi apakah kan udah menggantinya posisi krik ya kan? Apakah sudah, bro Nah, kita lihat di turnamen-turnamennya aja nanti, bro ya. Nah, ini yang buff nya Mabru. damage-nya tuh, buff tuh. Ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Ya, uh Main juga ya. Yuk. Ya agak tambah sakit sih bukan agak lagi sakit banget ini sih ya udah mabuk kayak gitu aja untuk video kali ini mabuk makasih banget udah menonton jangan lupa share video ini ke temen kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabuk kayak gitu aja untuk video kali ini ya see you mabuk dari semuanya yaudah dadah semuanya see you next